Halo guys, ya yeah, apa kabar kalian ya? Udah lama kita tidak berjumpa, jalan dulu di hari Minggu. Udah lama tak ajak mereka jalan-jalan guys. Karena aku lagi sibuk kerja. Jadi ada kebetulan waktu luang, ajak mereka dulu yang jalan. Mobil, Pak. Mobil. Hah? Tempat mobil. Tempat mobil ya. Oh iya di sini banyak sekali KP-KP Yang bang unik bang guys bang Dio. Mobil Bang Dio Oh iya Berarti ada Bang Dio nya ya Nah KP ini unik sekali guys Ada kepala mobilnya Plus dengan ban-bannya Kalian mau lihat Ah, itu Ada KP Dengan kepala mobilnya langsung Ada ban-bannya Wow. unik sekali ya. Ada Ini kalau malam minggu juga, ramai, ada live bandnya juga. Tuh. Hmm. Nah di sini tempat sini kalau malam minggu ramai sekali. Pada anak-anak remaja buat foto-foto selfie. Tapi, uh, malam minggu tadi kayaknya ada tempat baru, tempat nongkrong baru di Batam. Nanti kita bakalan ke sana juga ya, tempat tongkrongan baru di mana. Di situ katanya ramai, ramai yang di upload di TikTok. Eh, adek kau lagi di mana? Harbu baik. Andalan baik kau baju diangkat gitu? Andalan baik kau Eh, ngapa kayak gitu? Aku tengok mi, pakai baju mi Ajak Makbun Jalan-jalan dulu Nanti dia mau meledak Tak bisa jalan-jalan lagi Nah Nah Nenek. Ini hotel Marriott Oh di sini orang sedikian. Acara tuh. Iya Acara Konser Melayu itu Kaya -kaya model, model. Oh fashion Week <laughs> Nah Ini dia Passion Week Ala Ibu hamil Boleh bawa gorengan Ya, ya, ya. Basic, basic. Oh, di, di belakang atau di depan? Ya. Bisenwik ibu hamil, ala harbu bayi, Tunggu Indo Maret. <gulit> Oke oh, di sini. Oke guys kita beli minumnya dulu. Udah kopi seweknya. Ya apa? Apanya sendirian? Huh? Emang kok ada mama ya? Nah, lumayan ramai hari minggu ini ya. Kita telusuri yang di sini. Sini ada rumah makan padang sederhana. Ada abang, transmedia akak sembunyi, sembunyi, sembunyi, sembunyi. Tak ada loh, akak, tak ada dia. Eh, ini dia. Wow, oh, bentar lagi kita mau berangkat kapalnya. Hmm? Itu kapalnya udah berangkat. Nah, kapalnya. Nah, kalau kalian mau berangkat ke Singapura, bisa lewat sini. Tuh, lewat sini bisa. Apa? mana kampung dalam. Ma, nah. Di mana kampung dalam? Dulu. Wah, iya ada kapal besar nah? Berarti akan bisa lewat bawah dong Ada cewek guys Kalau kalian mau ke Singapura Pakai kapal super cepat ini Nah kapal ini cepat sekali nih Sampai Singapura Kurang lebih 40 menit Udah sampai Oh disewakan Oh, ternyata ini disewakan, guys. Nah, kapal ini disewakan untuk restoran dan kafe. Hmm. Jadi, kalau kalian mau ulang tahun, di kapal ini boleh. Itu ada sepanduknya, disewakan. Oh iya, nah, kapalnya udah jalan. Ini kapal feri menuju Singapura. Wow, mantap kah? Aka mau naik kapal. Iya. Nah, di sini banyak kapal-kapal yang bukanya pada malam hari aja hei kamu dek ewe eh ratun Kamu juga, kan? Nah. Kamu juga, kan? Kamu juga, kan? Keingatan budak Keingatan orang, ya, Lan? Ya, dan penilaian. di joget. pak. bisa lewat. Nah, cuaca di Batam juga mendung sama dengan cuaca di Singapura. Nah, guys. nah itu, itu Singapura guys. ya, guys. Kelihatannya. Nah. Mendung, guys. Kayaknya sebentar lagi nih mau hujan. Anginnya juga kuat Anginnya kuat sekali Padahal tadi cerah panas Dalam waktu sekejap udah mendung lagi Nah ini dia guys yang viral kemarin Nah ini dia Halloween Biasa kalau malam Minggu di sini ramai sekali guys. Jadi kebetulan ini di pagi Minggu. Nah, bangunannya bagus ya. Saya tidak tahu uh, apa dalamnya kayak mana kalau yang ini. Dan kemarin saya lihat video dari video seperti kayak bar gitu ya, tempat-tempat hiburan. Kita lihat Bagian Luarnya aja guys Karena mau masuk Memang dia lagi Belum buka Jadi kita Lihat dari luarnya aja Kita lihat dari sini Apa bisa lihat Oh, bar-bar rupanya sini. Bar seperti hall, tempat hiburan, gitu ya.